Google Maps ungkap kerangka makhluk-makhluk aneh dari Es Antartika. Ahli teori konspirasi yang memperhatikan pemandangan aneh itu dan mengklaim bahwa makhluk itu memiliki panjang antara 12 dan 20 kaki. Seorang ahli teori konspirasi telah menemukan sisa-sisa apa yang dia yakini sebagai dinosaurus di Antartika. Dikirim dalam penemuan Google Maps dan membagikannya dalam sebuah video yang telah dilihat lebih dari 40 ribu kali. Klip itu menggunakan Google Maps menunjukkan kerangka jelas makhluk yang terbaring di lembah gersang yang dikelilingi pegunungan bersalju. Para peneliti sempat kebingungan oleh hasil temuan mereka. Pasalnya, bentuk-bentuk makhluk laut di Antartika tersebut menyerupai alien. Misi ekspedisi Antartika dilakukan menggunakan teknologi canggih untuk memindai dasar laut. Peneliti bernama Dr. Dave Bowden menceritakan hasil temuannya tersebut. Ia mengungkapkan keheranannya atas bentuk makhluk laut Antartika yang aneh dengan karakteristik yang aneh pula. Alasan makhluk tersebut aneh adalah landasan kontinen Antartika telah terisolasi dari seluruh planet selama bertahun-tahun, ucapnya. Di antara penemuan tersebut terdapat bunga lili laut yang disebut krinoid yang hanya pernah terlihat sebelumnya dalam catatan fosil. Ilmuwan tersebut juga menjelaskan Bagaimana ia menemukan seekor laba-laba laut yang memiliki kaki yang sangat besar dan memiliki tubuh yang mungil. Jika kalian pikir makhluk-makhluk aneh hanya ada di Antartika, kalian salah besar. Nyatanya di Indonesia sendiri juga pernah terekam penampakan makhluk aneh loh sob. Penasaran bukan? Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Radar sebuah video yang bikin dunia maya heboh gak karuan Dengan kemunculan hewan berbentuk aneh di kebumen Jawa Tengah Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun Facebook AdGunBik pada Kamis 19 Oktober 2017 lalu dampak serangga bersayap itu sekilas mirip kupu-kupu Namun yang membuat tampilannya agak seram Tubuhnya memiliki antena panjang dan ditubuhi bulu-bulu halus. Bagi yang baru pertama kali melihatnya tentu akan merasa kaget dan ngeri. Kemunculan hewan itu sendiri lantas ramai menjadi perbincangan warganet hingga videonya viral. Usut punya usut, hewan itu ternyata serangga hama yang kerap menyerang tanaman perkebunan seperti jagung dan kopi. Dikutip dari laman Wikipedia, hewan tersebut merupakan sejenis ngengat aktin yang biasa ditemukan di daratan Asia Tenggara dan Australia. Hal itu dijelaskan dalam buku Centuria Insectorum, karya Carl Linnaeus pada tahun 1763. Hewan ini memiliki jari-jari berbulu seperti tentakel yang disebut kore mata. Kore mata itu berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis. Tahukah kalian sob? Selain di Asia Tenggara, serangga ini juga memiliki habitat hidup di Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Spesies ini juga hidup di daratan India, dan uniknya spesies jenis ini sebenarnya sudah sangat langka ditemukan. Namun dunia seakan dibuat tersentak ketika hewan ini mendadak muncul dan malah ditemukan di Indonesia, tepatnya di Kebumen, Jawa Tengah. Temuan ini lantas ditanggapi warganya dalam berbagai bahasa dan tanggapan mereka langsung menghiasi kolom komentar pada video unggahan akun Ed Gandhi.